Wabak duhum dan sebagian ulama ngumpul no puluh fil adab tentang adab Wabak duhum fil khutab sebagian ulama ngumpul no empat puluh fil khutab dalam dalem khutbah khutbah khutbahnya khutbah kandil nabi nalikol ni guni itu Jumat apa, wayai apa itu dikumpul no sampai 40 wa kuluha utahi sekabiane tujuan-tujuan mau bahwa usuluddin bahwa furuuddin apa jihad apa bab zuhud bab adab bab khutbah kuluha sekabiane mau kumakosidu sholikhatun merupakan tujuan-tujuan sing patut sing bagus radhiyallahu anka si sing rido sapa Allah angka dihim saking wong-wong sing duweni maksud kuluhama duwe maksud usulutin ya diridani Gusti sing zuhud ya mau ya diridani Gusti Allah Dan jenengan piyambak itu, dan teman-teman berpendapat jam sing luwih ternyata memang betul kakak melete melete sumpul, aku berpendapat akan mengumpulkan 40 Seng lebih penting min hadat ini bangannya iki kulis kabayan iki lebih penting dari soal usulatin soal segala macam iki lebih penting. Patang puluh tak pilih patang puluh yang lebih penting dari semua ini po niku bayar utai arba'in tak kumpul nai iku arbaunah hadisan. Patang puluh apa nih hadisan hadise mustamilatan Sing mengku ala jam'i idalika hingga tas sekapel ini mengkuno kapel, jihatnya enak, usulutin enak, puruknya enak, anjingnya kapel, keibat tapi, waku lu hadisin minha, menutawi saben-saben hati sici minha, sangking patang puluh, ikukok idaton merupakan kaidah. Adi matun sing agung, min koa ididini sehingga ko idah ko idah agum. Nuh, dipilih itu Imam Nawawi itu. makanya paling populer Patang Puluh hadisnya Imam Nawawi, al-Bain Nawawi paling populer. Mengku setiap hadis merupakan ko yang agung dari kaidah-kaidah agama Islam. Patokan-patokan agamumu.